Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti lovers, bi lovers, dan Leslar lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di TV Hadir untuk memberikan kabar terbaru dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky. Billa. sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe.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 akan hadir di Indosiar disiarkan secara langsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa tampil di konser hari ulang tahun Indosiar yang ke-28 nanti tanggal 11 Januari hanya di Indosiar Bismillah saja doakan yang terbaik persahabat kemudian juga kita lihat untuk berikutnya kembali viral postingan Persahabatnya Satria yang tidak tentunya mengakui bahwa video-video yang sedang memfitnah itu bukan dia. Kali ini diunggah oleh TikTok Cumi Cumi, persahabatnya. Diunggah kembali oleh akun Fanbase Lesa Ini tentunya persahabatnya, klarifikasi lagi dari Satria yang tidak takut dengan indra tarigan. Siap persahabatnya hadapi indra tarigan, Sampai ke pengadilan Ini soal permasalahan Lesti Rizky Bilar Terutama Papa Bilar persahabat, ya. Namun di posisikan ini pun Banyak sekali tanggapan komentar Yang beragam nih Prasabat ya. Di antaranya dari akun Eni Nurwi Danti mengatakan Kok ngeles, gentle dong kan banyak pernyataan Anda yang menyebabkan orang menghujat Dan membuli Bilar Ada juga Prasabat tanggapan lain Dari akun Instagram Fadila Azhahra dia sih paling sok tahu banget sama kehidupan Bilar paling banyak bacot kalau nggak tahu yang sebenarnya mending diam, jangan sok tahu ada juga persahabat yang apa lain dari akun Instagram Nabil 124-112 mengatakan amit Amit ya Allah so, sekarang ngeles waktu itu dia dengan semangatnya dia ngomongin orang itu beberapa tanggapan dari para fans Leslar yang mengenai postingan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 Akan selalu memberikan jalan terbaik untuk umatnya yang selalu berusaha berdoa kepadanya Ini kalimat persahabatnya diunggah oleh akun abang underscore L Ini Masya Allah banget Mudah-mudahan Leslar, idola kesayangan selalu bahagia, selalu sehat, dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat ya, kalau melihat potret Bunda Lesti dan kedua orang tua, terharu saat melihat kebersamaan ini. Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus ya untuk ayah, nin, dan semoga Bunda Lesti juga selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Selalu bahagia. Selalu dibuat terharu Dengan apa perjuangan yang luar biasa Dari seorang Lesti kejora Masya Allah Selalu menjadi inspirasi pastinya untuk banyak orang Kita lihat juga Di beberapa tanggapan komentar Salah satunya dari akun Lina Marlina Almajidmail.com Masya Allah itulah Min yang membuat kita sayang Sama Bunda Lesti Dan keluarga Bunda Lesti Mereka tulus, ikhlas, rendah hati Pokoknya, aku sangat sayang sama mereka. Apalagi sama abang Al Fatih, makin hari makin sayang, makin kangen. Masya Allah, mudah-mudahan tetap kompak terus ya untuk warga Konoha. Terus dukung support yang terbaik untuk Lesbar. Kita selalu menunggu kejutan dan kabar baik dari Lesti dan Bilar hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Risti Pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengecewakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.